Dan sampai kabar, Ku mampu bertahan Jauh serasa Yang ku punya Teluk seatas dirinya Dia yang ku puja Dengan segala hikmat atas cinta telah memukir cinta untuk dia di sampingnya dia telah dimiliki rasa dia telah Cinta. Sampai kapan kan bertahan dari peliknya berazan Kami kan gak bertahan demi cinta yang hampir tanggalan Sampai kapan kan bertahan dari peliknya berasaan Hegankan bertahan demi cinta Sampai keperankan bertahan dari peliknya berasa Akan kau bertahan Di cinta wow, Sampai kembang Tanpa bertahan Akan kau bertahan Dari cinta yang habis Tergoda sampai kapan, dan perasaan akan kau bertahan sampai kapan? Kebatan dari dirinya, perasaan akan kau bertahan demi cinta.